Jadi apapun ditanyakan okay. pada ketika ini, kita ya. ada Dr. Muhammad Hafiz Mataneh, Pengarah Akademik Pendidikan atau Sekolah Makmal UPSI, uh -huh. Justi Pendidikan Sultan Idris di Talan. Hello, Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, terima kasih Dr. kerana bersama kami di Malaysia petang ini. Jadi uh, rencamnya untuk seminggu dua ini, bagaimana dari segi pemerhatian awal Dr. Terlebih dahulu uh, melihat uh, PDRP ini berlangsung, Pdpr. jadi uh, PDR... Pdpr. <laughs> Pdpr. PDPR ini berlangsung, jadi bagaimana pemerhatian Dr. Do terlebih dahulu? Uh, dari dalam pada masa eh uh, minggu-minggu perjalanan PTPR ni kita hmm. memang dapat uh, lihatlah eh uh, pelbagai reaksi daripada netizen daripada yeah. apa daripada guru-guru eh -guru, uh, yang melihat kepada eh uh, apa ni perjalanan PTPR ni. sendiri uh, dan saya rasa uh, semua pun terima maklum berkenaan dengan eh uh, isu PTPR ni eh uh, sebenarnya ianya tidak semestinya berlaku secara online yang juga real-time. Sebenarnya TDPR ini juga boleh dijalankan dalam uh, bentuk uh, di luar talian. Yang maksudnya, uh, guru-guru sendiri boleh uh, apa ni, print modul-modul uh, pembelajaran pendiri dan boleh menyediakan modul-modul tersebut uh, dan mengantar modul-modul tersebut ke, ke, uh, kepada para, para murid lah. Ya. Hmm. Boleh uh, doktor kalau boleh kita kita tengok overviewnya sikit macam yang Syahmi sebut tadi generasi pandemik ini uh, dan kita risaukan bagaimana cara mereka menerima pembelajaran dan pengajaran di rumah jadi uh, pada doktor adakah ia berjalan dengan baik setakat pemerhatian doktor sekarang ini uh, ataupun uh, ia satu cubaan yang tidak berjaya untuk kita doktor okey uh, kalau kita ikut kepada ritetan prerequisite Uh, Kena bicara saya IPT di satu bulan kosong uh, yang tahun tahun lepas tak, baru mula sekitar mac tahun lepas. Guru-guru uh -huh. sebelum tu pun kita uh, menggunakan pelbagai platform digital untuk mengajar, uh -huh. contohnya projek di Google Classroom, by Microsoft, di mata pelajar yang biasa digunakan oleh oleh guru-guru rah. Kecuali uh, platform penggunaan platform ni uh, tidak bersifat 100%, uh, tidak bersifat 100%. Okay? Dan Yang guru yang saya lihat. Uh, untuk menjalankan PDPC secara total dalam kajian juga tidak uh, 1% uh -huh. kebanyakan guru pada waktu ketika itu guru-guru melaksanakan PDPP secara fit class room ataupun pembelajaran berbalik dan uh -huh. semasa bermulanya perintah kawalan pergerakan pihak uh, banyak pihak contohnya uh, pangkat Kementerian Pendidikan Malaysia Unit Mikasa Idris dan juga lain-lain agensi seperti GDID telah pun menjalankan pelbagai uh, jenis webinar dalam talian bagi menyokong TPC tersebut. Jadi mm -hmm. fikir, fikir ini lebih kepada meliputi memperkenalkan pelantar-pelantar lain yang boleh membantu tugas-tugas guru -tugas -tugas dalam menyediakan uh, perancangan pengajaran yang sesuai untuk belajar. Dan uh -huh. dalam pada masa yang sama juga, isu-isu logistik mula timbul. Mm -hmm. ha, seperti keberadaan talian uh, internet, mm -hmm. peranti yang tak cukup pula dan juga komitmen ibu bapa juga. Ha, memang kita pun sudah maklum ada yang uh, apa ni. Uh, komen mereka terpaksa bekerja lebih lagi untuk uh, memastikan pendidikan anak mereka berjalan berjalan dengan lancar dan sebagainya. Dan uh, daripada itu kita lihat juga KPM dalam mengeluarkan modul 82 PTR ni yeah. uh, dan macam saya, yang saya, uh, saya maklumkan tadi, uh -huh. PTR ni tak semestinya berlaku dalam talian uh -huh. ini, ini juga boleh berlaku di luar talian okay. ataupun apa yang mereka panggil off-site. Uh, uh -huh. off ni kalau kes-kes uh, khas contohnya memerlukan satu pusat khas untuk menjalankan aktiviti uh, pembelajaran tersebut dan okay. saya rasa setakat ini GDPR berlangsung uh, secara apa orang kata itu uh, smooth lah dan uh, kita tak boleh nak kata 100% smooth ada juga isu-isu uh, logistiknya uh, yang berlaku yang boleh menyebabkan Bukan itu dinamik uh, Pembelajaran itu uh, sedikit terganggu Hmm. Okay. Jadi dalam kita memberikan fokus ya Di tangan saya ada manual pengajaran dan pembelajaran Di rumah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan digariskan sini Ibu bapa perlu ada sebenarnya Shodinai, Modul ini Di mana dijelaskan sini Kalau online berapa minit, berapa jam Perlu keluar prasekolah. Hanya satu jam saja uh, Ada di skrin uh, di sekolah rendah Namun begitu uh, Fokusnya sekarang uh, doktor ya Banyak ibu bapa Memberikan perhatian kepada anak-anak mereka Yang uh, baru pertama kali ke prasekolah Dan kerisauan juga tentang Penguasaan 3M dikangan mudah Murid-murid itu sendiri. Jadi dua perkara ini, apa pemerhatian perkongsian yang boleh diberikan oleh doktor? Uh, pada pemerhatian saya, lah uh, dari segi uh, penguasaan uh, 3M ini dalam kalangan murid-murid, uh, uh, especially murid-murid sekolah rendah, memang akan terkesan. Okay. Kami di Universiti Universiti Universiti ini mempunyai tarikan sendiri di bawah NCDRT, National Child Research and Development Center boleh lihat sebenarnya impak pembelajaran semasa pandemi COVID-19 ni pembelajaran uh, kita tak dapat nak jalankan seperti biasa dan penggiliran kedatangan buruk kedatangan baru dilatangkan hmm. untuk merendahkan penerbangan kita so, itu itu sedikit banyak uh, mengganggu pada proses pembelajaran yang telah dirancang awal oleh guru-guru dan tapi itu kalau kita ikutkan uh, untuk tahun lepas tapi tahun ini uh, disebabkan guru-guru uh, dapat uh, melihat uh, Bahawa PDI, apa ini, PDPR ini akan berlangsung lagi Jadi apa yang telah berlaku pada kebiasaannya Sekolah-sekolah pada awal tahun mereka akan mm -hmm. membuat persediaan Untuk keseluruhan satu tahun right. Jadi apa yang kita lihat sebenarnya guru-guru ini sudah pun bersedia sebenarnya right. Untuk right. menghadapi PDPR lagi tadi okay. Cuma isu-isu yang yang, yang bangkit adalah isu-isu seperti logistik macam like tu uh. Baik, baik. Okey, baik. Terima kasih Doktor uh, kerana memberikan kita input walaupun pendek ringkas, tapi kita dapat juga jisnya uh, maksudnya mungkin kita perlu berjuang juga dari CGPDPR yeah. ni supaya ia dapat dijayakan dengan baik. Inilah nasib generasi pandemik dan juga kita ibu bapa mereka yang perlu menyokong mereka supaya mereka juga dapat menerima uh, pembelajaran seperti mana yang kita terima walaupun dalam cawaran masa sekarang. Mm -hmm. Kita terus berakhir di sini. Yeah. Ya, MPR berakhir di sini. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Jadi, sekian saja daripada saya, Syuhaymi Muhammad. Assalamualaikum. E vuoi scegliere il ragno